Sampai Lagi belum ini Belum 3 menit Satu lagi ya Ini sebuah kisah dari Seorang mantan guys Ini khusus buat dia Selain dari cinta padaku, ia adalah pasukan yang berhunta, membisikkan cinta. Ku tempuh jalan hidupku, senyuman tadi senyum setiap saat nyatiku tak mungkin.